dipakai untuk organik fluid itu sendiri intinya di sini ini ada HA HE, jadi heat transfer ada equipment HA selencup biasanya digunakan itu dikontakan brand yang panas dari production well hidapalas bumi dikontakan secara indirect lewat selencup dan akan membuat terjadinya uh, <coughs> ini superheated atau bisa melebihi titik didihnya dan dia akan menggerakkan uh, turbin. Biasanya kalau dia memakai hidrokarbon ya, itu turbo expander ya. Tapi kapasitas untuk binary itu sendiri enggak terlalu besar. Paling besar mungkin yang pernah ada 10 MW. Ya. Tapi uh, yang udah diimplementasikan di Indonesia kayak Sarula, Sorik itu mungkin 5 MW ya. tapi enggak tahu persis juga. Kalau ada teman-teman surga mungkin bisa sharing ya. Nah, itu satu lagi mungkin ada ini. Biasanya kita sebut combine cycle, tapi nggak saya tampilkan di sini. Itu menggabungkan teknologi binary cycle or plant dengan single flash atau double flash. Jadi, konsepnya sama gabungannya itu. Ketika steam dimanfaatkan ke steam turbine, dituduz ke steam turbine, nanti di separator yang terpisahkan dari sini, itu brandnya nggak langsung diinjeksikan, tapi dimanfaatkan energi yang masih tersisa untuk di, uh, memanaskan organik fluid tadi. Nah, itu biasanya adalah cycle. Ada juga istilah kompeni cycle di planet uh, kita. Uh, Oke, okay. teman-teman, ini kebetulan karena emang saya, uh, teknologi yang saya gunakan sekarang itu double flash, ya, jadi akan sedikit. Uh, gambarkan ke teman-teman bagaimana sih uh, siklus atau proses dari geofluid atau two sistem tadi bisa menjadi listrik di pembakar kita uh, ini jadi kita punya beberapa webpad salah satu uh, kenapa di tempat kita itu menggunakan double flash nah, itu salah satunya juga emang masih bisa tinggi, temperatur brine nya masih bisa di flash dan masih entalpi yang didapatkan masih oke okay. uh, dan juga steam turbine kita dual inlet gitu karena salah satunya juga production well kita itu ada beberapa karakteristik secara pressure jadi ada high pressure, ada low pressure jadi low pressure itu nanti juga akan di ke turbine dengan sistem dual, in, dual inlet tadi jadi triple press bisa juga nanti, atau triple inlet dari turban ya, karena uh, sumber dari production well itu sendiri juga uh, ada beberapa karakter salah satunya pressure itu, itu tadi nah itu production well yang tadi itu diintroduce ke separator nah, di separator dipisahkan dan steam yang dihasilkan itu diintroduksi ke steam turbine ke turbine. Kemudian dia melewati di sini teman-teman bisa lihat ada rock muffler, itu untuk menjaga di rock muffler ini ada sistem namanya fan station. Fan station itu untuk menjaga pressure, kestabilan pressure yang di uh, steam yang dihasilkan oleh uh, separator tadi agar tetap stabil ke turbine. Terus brand yang dihasilkan dari high pressure separator itu di flash nah di flash itu bukan di separator teman-temannya tapi di flash itu di kontrol valve nya jadi di throttle atau dicekek, dan dia nanti akan menghasilkan berapa persen uap yang dihasilkan karena emang uh, harapannya dari hasil flash brine ini masih mendapatkan uh, pressure misalkan dari 10 bar ke LP, uh, pressure kita HP 10 bar steam brine 10 bar nanti di LP separatornya kita harapkan dari keluaran dari FTV ini bisa lima bar. Nah, dari itu teman-teman apalagi yang dari teknik mesin bisa hitung tuh berapa masa yang berend, berapa steam yang dihasilkan ketika dia di flash dari 10 bar ke 5 bar. Nah itu nanti production well yang tipikalnya low pressure uh, pressure itu itu akan digabungkan dengan relatif pressure yang sama dan dipisahkan di LP separator untuk memisahkan memisahkan steam dan brine-nya. Ini sebelumnya teman-teman mungkin kalau yang baru baru tahu brine-nya brine itu uh, fluida airnya lah gitu gampangannya air yang uh, sama uap. Nah kalau brine itu airnya di separator nanti kalau yang dari production well dipisahkan airnya itu disebut brine, karena dia masih mengandung banyak mineral-mineral salah satu silika dan lain-lain <tuh> lanjut dari LP separator itu steam yang dihasilkan dikirim melewati fan station, melewati L, apa scrubber nah, nanti kita pelajari lebih lanjut, apa kita butuh scrubber apa itu scrubber nah, di mana gimana si proses scrubbing sistem itu berlangsung, nanti kita akan bahas dan masuk ke sistem Steam turbine, oke. Okay, sebelumnya, teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silahkan ditanyakan aja. Nggak uh, harus nunggu di akhir sesi, baru ditanyakan biar bisa nggak kelupaan juga. Oke, okay, terus Brian yang dihasilkan di sistem kita itu, kita langsung injeksikan ya. Ya, silakan teman-teman yang di... Brian itu diinjeksikan dengan sistem hot injection. Jadi injection di pembangkit panas bumi itu ada dua, ada hot dan cold injection. Nah, ada yang diinjeksikan secara dingin, ada yang diinjeksikan secara panas nah, itu kita menjaga temperatur. Ya, ada alasannya kenapa ada hot dan cold itu. Kapan sih cold injection dilakukan? Oke, okay, Pak Anggi. Saya yes. sapa dulu teman-teman yang -teman. mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Uh, Uh, ini ada yang bertanya nih Pak Anggi. Eh ini tapi slide presentasi ya dibagikan tentu ya kita bagikan nanti ya. Oke. Ya, link absensi ya kita nggak ada absensi kita free aja sifatnya. Siapa yang mau join silahkan join. Anggi tadi kan kita bicara panas eh, apa production well ya. Production well itu. Uh, dari sumur itu sama enggak pressernya Pak Anggit apakah lubar semua gitu atau macam mana Pak Anggit Oke okay, terima kasih Pak Emil jadi misalkan nih jadi ini saya gambarkan sedikit tentang production well itu itu misalkan kalau gambaran aslinya di production well kita ada well pad namanya Di di well pad itu ada beberapa sumur tapi tidak menutup kemungkinan di sana ada sumur karena di well itu misalkan ada lima sumur bisa ada empat sumur produksi bisa bisa ada satu sumur injeksi gitu bisa saja gitu yeah, yeah. tapi kalau mostly itu misalkan ada lima sumur ya itu sumur uh, production semua dan itu misal lima sumur itu belum tentu sama pressure ketika dia uh, diam gitu artinya dalam kondisi shut in ada yang misalkan pressure nol malah ada yang pressurnya udah pressurized. Nah itu yeah. uh, kalau kita ulik lagi ke ulik lagi ke production well ini ini Pak Emil. Jadi secara orang lah, dia dibagi dua. Kalau kita mau ngidupin sumur, ada yang self discharge, ada yang no self discharge. Yeah, yeah. Nah, jadi intinya tadi itu bisa aja pressurnya nol. Sebenarnya dia nol itu kenapa gitu kan? Emang emang dia nggak menghasilkan atau kenapa gitu? Nah, itu dia bisa saja dia jenisnya non self discharge atau kata bahasa orang subsurfacenya non artesian. Jadi dia nggak bisa uh, dipakai langsung kalau nggak distimulus dulu. Nah, jadi harus distimulus dulu. Biasanya ada teknologinya kayak injeksi apa coil tubing pakai nitrogen atau kompres air dan semacam macamnya ya. Nah itu kita lakukan agar nanti pressurize. Nah pressurize pun nanti dia nggak belum tentu sama. Pressurize sumur A dan sumur B gitu. beda beda nanti diatur nanti oh, dia masuk ke header. Jadi di header ya, ya. nanti penyaman pressure berapa yang dibutuhkan flow segala macam. Iya iya iya ya. betul. Jadi pressurnya berbeda beda ya. Masing masing sumur itu Pak Anggi, ya ada yang pressuranya tinggi ya tergantung karakteristik ya, subsurfacenya. Ya. di bawah bumi karakteristiknya beda-beda ya gitu ya ada yang pressurnya ada sampai 30 bar ya ada yang itu lima bar ya, gitu ya. Betul, bar. Betul. ada 30, 20 ya kan Dan malah gitu kan ya. ada saat yang seperti saya bilang tadi ada A B C D E gitu kan di salah satu well pad nah, well pad itu ya di, ada lima sumur di sana misalkan ya. sumur A dihidupkan nah, dialirkan gitu kan. uh -huh. bisa jadi ada inter ada konektiviti di bawah ke sumur C gitu ternyata A ini ada connect ke C di bagian reservoirnya bisa jadi nanti pressure dari sumur C ini berkurang berkurang ketika kena A ini ketarik dialirkan itu ada seperti itu jadi kita tuh nanti saya jelaskan juga bagaimana sih kita dengan subsurface apa yang harus kita lakukan nah, nanti di slide selanjutnya akan kita coba jelaskan juga begitu pak karena itu, salah satu problem juga kalau kita enggak bisa koordinasi dengan baik dengan tim subsurface. Mungkin kita lanjut dulu, Pak Emil. Ya, ya, ya, oke. Okay. Ah, ini tadi kondensat. Jadi, kalau di sistem kita, kita pakai kondensor. Nah, ini salah satu jenisnya, direct kondensor. Oke, okay. nanti teman-teman. Oke, okay, oke. Okay. lanjut, Pak Anggi. Oke. Okay. Jadi nanti teman-teman bisa ini juga tanya kenapa sih kita pakai refrigeran condenser segala macamnya? Dia ada alasannya juga. Gitu. Kenapa banyak yang pakai condenser. Nah, Ini nanti salah satu masalah juga nih di sini. Jadi nanti uh, apa? Denser yang diestilkan itu langsung diinjeksikan ke well sebagian. Itu salah satu kalau di PLTU ada blowdown sistem kan? Nah ini kalau kita sistem nya continuous, karena nanti akan ada kelebih Biasanya kalau kelebihan kondensat, dia akan continuous. Tergantung lotnya segala macamnya gitu. Tapi kalau dia kondensat yang dihasilkan yang tidak terlalu banyak, bisa jadi tidak ada yang diinjeksikan ke well ini. Itu challenge juga. <tuh> Inilah salah satu kenapa ini menjadi nanti uh, sirkulasinya. Nah, ini nanti salah satu yang unik ya dibanding PLTU itu ada sistem gas removal system yang lumayan komplit, apa? Komplit kompleks dibanding uh, sistemnya, uh, NCG extraction nya di PLTU. Nah, ada kalau dari sisi pengoperasiannya juga ada, agak unik. Nah, mungkin setelah ini kita akan coba bahas bagaimana sih pengoperasian pembangkit panas bumi. Nah, terutama saya coba jelasin terkait yang single atau double flash power plant ya. Karena kalau binary saya belum pernah di sana, cuma pernah tahu cerita-cerita aja. Jadi kalau dibilang, ya, belum terlalu ber, belum berkompeten lah di sana. Jadi, kalau ada teman-teman dari Sarula yang hadir di sini, mungkin bisa sering juga bagaimana sih pembangkit. Oke, sekarang saya coba share terkait uh, rutut bagaimana sih kita uh, startup pembangkit panas bumi itu. Nah, jadi, pertama, itu teman-teman bisa lihat di slide Production Well Startup Leading heating Up. Nah, ini ada. Uh, detailnya nanti kalau emang cukup waktunya kita coba bahas bagaimana sih proses leading ini gimana apa fungsinya terus heating up pressurize sama press, pressure balancing nanti baru master valve dibuka nah, itu operation well startupnya udah kelar nanti baru langsung ke line heating up dan press uh, membuat tekanan di main line g fluid itu sendiri nanti ada two lain, line uh, separator heating up dan uh, steam line. Ada brand line, ada reinjection line. Kondensat V untuk ini biasanya kita two-paste line separator dulu dipanasin sama di pressurized dan steam line dan brand line juga. Nah, terus hot reinjection well start up. Nah, jadi ketika kita sudah menghasilkan di separator ini pada saat uh, proses heating up dan pressurize, uh, apa, pressurize itu nanti akan udah ada hasilnya seperti brine nanti brine itu di heating up juga dari lainnya sampai ke sumurnya nah, sumurnya itu enggak ada proses uh, pressurize tapi dia cuma heating up langsung master valve dibuka itu common ini saya coba share general aja gitu yang biasa apa tapi bisa saja di masing-masing side atau area lain itu ada spesifik yang berbeda. Tapi secara umum seperti ini. Nah ini saat production well startup pun sebenarnya bisa saja runtut seperti harus dulu production bisa saja paralel gitu. Tapi kalau common practice praktisnya lebih baik kita persiapkan dulu sumur-sumurnya semua karena biar lebih efisien dari segi konsumsi uh, listrik juga. Gitu. Misal kalau sumurnya belum siap, tapi uh, power plant, akseleri, nya udah ready gitu. Ya kita uh, efisien untuk menggunakan ini juga. Apa namanya? Bagaimana sih uh, konsumsi kita kan fit atau minta power dari PLN atau mungkin ada yang host start juga. Nah, itu konsumsi listrik juga kita pertimbangkan. Gitu. Tapi Paralel bisa juga kalau mau paralel, misalkan lebih aman gitu kan. Nah itu kalau di power nya sendiri, itu ada sistem akseleri Cooling Water System. Jadi salah satunya hampir sama kayak PLTU lah ini, hampir plug kalau saya bilang. Beberapa sistem aja mungkin perlu di, apa, lebih detail perbedaan sedikit. Loop oil system ya, Axelary Cooling Water System itu ya ke pendinginnya loop oil, lalu boiler cooler dan sebagai macamnya generator air cooler GRS atau gas removal system terus flash vessel nah flash vessel ini maksudnya atmosphere ah flash tank jadi nanti ada flash dari spray washer nah, jadi spray wash water yang dimasukkan ke sana karena pada saat heating up main line itu eh, dia akan melewati bypass dan steam yang akan masuk ke sana ke atmosferis please, tank gitu, karena uh, itu perlu didinginkan, lah satu, macam macam-macam. satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, dipisah satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, main stop valve-nya turbin. Sebelum main stop valve-nya turbin. Tapi ada juga yang di beberapa site itu dipisah dulu di tengahnya agar misal kondisi-kondisi tertentu turbin belum ready ini dapat steam. Tapi teman-teman uh, dari sumur udah oke okay, itu bisa langsung dilakukan uh, startup sumur dan macam-macam. Karena gini teman-teman, uh, di common practice-nya di lapangan itu ini saya coba cipta sedikit untuk tadi yang case yang kebutuhan Pak Emil tanya terkait uh, sumur tadi. Ini saya coba sedikit balik ke sini. Jadi production well itu ada tadi yang non self discharge, artinya dia perlu distimulasi dulu gitu. Nah distimulasi ini uh, butuh orang-orang pihak ketiga untuk melakukannya. Sementara itu ada kontrak kan? dia berapa hari di sana ya? Dia malah per jam dibayar gitu. Kita semakin lama kita uh, dia stay di area kita ya, semakin mahal bayarannya. Nah, kalau misalkan dia sudah ready gitu kan, dan sementara misalkan pembangkit belum ready untuk menerima steam. Gitu. Nah, biasanya di sini ada isolation valve. Nah, kita bisa langsung hidupkan sumur tersebut dan nanti. Uh, aku kan dibuang ke sini, nanti ada drain, segala macamnya dibuang ke uh, atmosferis tank tadi. Jadi, dia nggak langsung ke menuju dekat turbin ini atau main karena sistem ini mungkin lagi ada shutdown atau ada perbaikan yang belum ready, atau scrubber sini masih belum ready gitu kan. Nah, sementara tim yang pihak ketiga ini, kalau terlalu lama dia tidak dieksekusi, ya bayaran terutama yang paling jelas akan semakin mahal, makanya rata-rata itu untuk melakukan itu ya dilakukan dulu, misalkan coil tubing oleh orang Baker hicks atau orang uh, apa, uh, scientific drilling gitu. dia laku, lakukan, walaupun kita belum ready diopor plan, jadi sampai sini kita sudah ready gitu. di beberapa case seperti itu ada dilakukan, jadi perlu dibuat isolation valve di tengah-tengah steam line-nya uh, Oke, okay, kita balik ke sini, ini belum kelar ya, jadi ada steam line nah, lanjut kita ada oil system startup jadi kalau di steam line ini sudah masuk sebelum ke main stop valve kalau teman-teman PLTU itu sudah kebayang sebelum main stop valve ya sudah ready steam di sana sambil hitiap dan press uh, pressure juga nah, lanjut oil system ada loop oil system ada hidrolik oil system ya ada hidrolik system ini untuk biasanya ke apa uh, penggerak dari uh, governor falaf atau kontrol falaf ke steam dan juga uh, main valve falaf kalau loop oil system teman-teman ya, tahu sendiri ada tiga uh, beberapa fungsi juga ada dia sebagai uh, pelumas atau lubrikasi sebagai pendingin dan juga sebagai transport atau pembawa materi-material yang dihasilkan gramasi gram-gram gitu, yang terbentuk nah, di sini ada jacking oil juga ya. ini plug lah sama dengan sistem PLTU. Pak, Pak, Pak. Anggi, cek okay, dulu, buka okay. dulu. Oke, saya ditahan dulu. Oke. Oke, ini udah ada masuk banyak pertanyaan nih sih, Pak Anggi. Mungkin uh, pertanyaannya lumayan. Pak Anggi, ini dari pertanyaannya kelihatan memang fresh ya. uh, graduate baru selesai kuliah. Ini Pak Ramadhani, tugas yang dihasilkan dari PLTP. Pak Anggi. Terus ada uh, sulfur juga dihasilkan. h tadi, itu juga enggak uh, terlalu banyak. Jadi, kita compare ke, uh, ke PLTU dan segala macamnya. Nah, uh, saya ada tabelnya, tapi enggak. Saya tampil, enggak tertampilkan di sini. Nah, dia bisa teman-teman searching juga jadi seperti itu pemir. di ada LCG dan segala macam. Oke okay. Pak Ramadani. Pak Ramadani, gimana Pak Ramadani? Oh yang menjawab sekali Pak. Terima kasih ya. Oke okay. Pak, Pak Ramadani dari mana nih? Dari ITS Pak. Fresh uh, graduate atau sudah pengalaman bekerja sebelumnya? Masih kuliah tapi dulu pernah ikut. Simulasi PLTU gitu, pak? Latihan PLTU, oh begitu. Oke, okay. ya, PLTU sama PLTP, ya. Tadi, seperti yang sudah jelaskan sama Pak Andi, ya, Pak Ramadhani. Terima iya. kasih, Masih. dari Surabaya, teman-teman. Dari Surabaya ini, ada lagi pertanyaan dari Pak Arga Keprianto. Seundang Pak Arga aja, supaya open mic, pertanyaannya panjang, agak susah saya baca. Silakan, Pak Arga langsung open mic Pak Arga Ini pertanyaannya eh, agak advan ini kelihatannya. Pak Arga, silakan. Atau saya bacakan aja. pertanyaan dari beliau Bagaimana dimensi scaling pada double plus ya? Bagaimana kondisi scaling pada double plus, pada line low pressure? Apakah ada treatment khusus untuk menjaga supaya tidak terjadi scaling gitu, Pak Anggi? Oke, okay, terima kasih, Pak Imam. Uh, mungkin next slide saya akan cerita, cerita juga ya, karena ada sesi khusus juga terkait itu. Oke, okay, kita tahan dulu, berarti ya. Ah, betul, Pak, karena nanti ada sesi problem and troubleshoot di okay, okay. maporpran untuk pertanyaan Pak Arga, kita tahan dulu. Nah, ada spesial uh, penjelasan dari Pak Anggi tentang case masalah scaling. Ini pertanyaan dari Pak Yuda lagi, Pak. Pak Yuda Pratama, ya. Saya panggil. Pak Yuda, silakan open mic. Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, tapi pertanyaannya, Pak, ini sama seperti Pak Arga tadi mengenai scaling, Pak. Hmm. Oh, sama, Dan, ya? Iya, kurang Dari. Kurang Pak Yuda Pratama dari Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Ya, kita tahan dulu masalah scaling ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu tunggu ya penjelasannya. Sebentar lagi pertanyaan dari Pak Irham. Pak Irham bisa open mic? Saya akan perkenalkan diri. Pak Irham. Ya, silakan, Pak. Oke, Saya Irham di mahasiswa masih mahasiswa di Akamku. Oh. Ya, yeah. uh, ingin bertanya kepada Pak. Uh, jadi kemarin saya sempat pernah ya di. saya background saya teknik mesin. Nah, uh, untuk perbedaan fungsi umur produksi sumur motor, umur injeksi itu seperti apa kemudian apakah pada pada gitu ya saat atau ketika kemudian jadi ada perubahan keadaan itu apakah bisa semur putus, putus dengan nggak terlalu jelas pak iman nggak terlalu jelas. jadi gimana pertanyaannya intinya ya mungkin sinyalnya pak irham kurang bagus oh ini saya baca aja ya saya ya sinyalnya kurang bagus pak irham Oke okay, bacakan fungsi. aja atau panggil sudah kopi pertanyaannya. Ya, ini, ini baru saya baca juga. Jadi perbedaan sumur produksi dan sumur injeksi ya. Kalau bedanya kalau secara fungsi aja ya produksi itu umur yang dipakai menghasilkan geofluid atau tufes fluid yang nanti akan dimanfaatkan untuk uh, menggerakkan turbin misalkan. Nah, nanti reinjection Well atau sumur injeksi ini itu kondensat atau brand yang dihasilkan itu kita masukkan ke sumur injeksi agar nantinya harapannya di dalam itu ada injectivity balik lagi ke reservoir artinya nanti balik ke kita harapkan nanti close jadi balik ke reservoir dipanaskan lagi dia masuk lagi ke sumur produksi jadi sumur produksi balik lagi ke power plant, power plant diinjeksi lagi dan dia balik ke reservoir dipanaskan segala macamnya dan dia balik lagi ke sumur seperti itu terus fungsi menjadi uh, sumur produksi dapat diubah fungsi dapat jadi ini bagus ya uh, beberapa case itu sumur produksi bisa menjadi sumur injeksi dan bisa juga sebaliknya beberapa case sumur injeksi ya, itu karena emang faktor banyak faktor sebenarnya uh, emang karakter reservoir berubah Terus salah satunya juga gempa bumi itu juga membuat karakter di bawah itu permeabilitasnya berubah, porositinya, ya rekan-rekahan itu berubah, bisa terjadi perubahan di dalam itu. Malah ada yang awalnya ini sumur monitor, gitu, nggak dipakai untuk injeksi, nggak dipakai untuk produksi. Ya sepuluh tahun setelah dipakai, setelah berlalunya porplan ini, berubah dia tiba-tiba dia menghasilkan dan pressurize. Nah itu ada terjadi, ya, pernah dengar cerita juga di Kamujiang ya, dari sampai 96 sumur yang saya dengar sampai saat ini. Jadi bisa gitu. Kira-kira ya, keadaan yang dipertimbangkan seperti apa Pak ya, tadi mungkin sudah saya jelaskan juga sedikit ya. Tapi lebih detailnya nanti ini ke orang tim subsurface yang lebih kompeten untuk penjelasan ini. Tapi bisa, malas injeksi ke produksi juga bisa. Gitu. Oke, okay, okay. gitu Pak Emil. Ya silakan lanjut Pak Anggi. Masih ada pertanyaan sebenarnya yang lain, tapi kita ini nanti kita ini ya dari pagi perlahan ya, ya. ya. Coba ya. yang semua lumayan ini lah. Kalau di start up power plant ini fase yang lumayan sulit gitu. Kalau dilalui oleh operator-operatornya pembangkit yang pernah saya tahu gitu, yang memakai sistem direct contact condenser. Ya. Tapi kalau yang pakai surface condenser ada juga beberapa di luar sana. Nah, itu bukan ini jadi ini ya bagian pentingnya. Tapi, kenapa daerah kontak juga saya jelaskan? Ya, sedikitnya karena emang steam yang kita hasilkan itu tidak di-recycle lagi ke apa namanya. Kayak di PLTU, di boiler, emang perlu dijaga kualitasnya. Gitu. Kalau ini tidak perlu, gitu. ini seolah-olah jadi waste di power plant. Gitu. Tapi dia tidak boleh sembarang dibuang, tapi diinjek lagi. Nah, itu ada uh, beberapa sistem, ada subsistemnya: hot well pump, gas removal system. Ada glen sealing, steam, sistem, ada cooling tower, chemical system, cooling water, nah ini di startup nih. Nah yang saat agak susahnya itu, kalau pakai direct contact condenser itu pada saat uh, level adjustment. Jadi kita menambah air pendingin sampai kebutuhan megawatt, berapa sih yang kita inginkan, misalnya full load, nah, kita tambah air pendingin. Nah selama kita penambahan tersebut, kita menjaga level tetap stabil di uh, condenser. Karena nanti ketika naik turun Ketika naik gitu kan, itu bisa menyebabkan nah, kalau kita nggak sabar dan nggak telaten ya bisa uh, ulang lagi karena ulangnya itu lumayan lama juga. Gitu. Eh, yang lain tuh nggak dibilang nggak kritikal juga, kritikal semuanya. Cuma uh, steam line, heating up ya itu pasti penting. Kalau nggak bisa thermal shock ke pipa, crack segala macam kan. Tapi dari kesusahannya ya ini agak susah gitu, dibanding yang lain tapi kalau ini udah terlewati ya relatif ke setelah itu turbin generator startup tuh ya lebih uh, apa lebih simple. tapi beberapa case sulit juga kalau memang manual gitu kita mensejajarkan tegangan mensejajarkan juga frekuensi dan lain-lain itu bisa jadi susah kalau manual tapi kalau sekarang ini kan teknologi sudah semakin maju pembangkit pembangkit baru sudah otomatis tapi nggak boleh juga berandakan ke otomatis, harus bisa juga manual. Gimana konsepnya? Tapi ada khususnya sendiri lah. Gitu ini pun, kalau udah otomatis mungkin bisa jadi ini gampang. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Ah ini tadi, ini dari sini, jadi dalam pembangkit pengoperasian panas bumi ini, nggak cuma orang surface facility team. Karena di pembangkit panas bumi itu dibagi dua, ada surface facility, ada subsurface. Nah, ada orang-orangnya gitu kan? Ini harus saling berinteraksi nih, orang subsurface dengan surface facility karena kalau e, tidak berinteraksi atau tidak melakukan koordinasi yang baik dan komunikasi yang baik, itu bisa terjadi banyak masalah nantinya. Masalahnya bisa jadi pembangkit itu stop paling buruknya gitu, karena misalkan. Tidak pernah tahu datanya orang subsurface Tiba-tiba Reservoir ini Udah entalpinya turun atau uh, Flownya turun, nah, bisa aja ya. Jadi Antara orang subsurface dengan surface facility team ini Harus saling berkoordinasi Agar menjalankan power market, uh, Panas bumi ini dengan lancar Jadi sampai target uh, Kapanpun itu jalan Ya kita harapkan yang namanya geothermal menjadi energi terbarukan ya sesuai dengan namanya kan gitu. Ya, inilah dua elemen penting juga. Kalau di surface facility ada orang power plant operation seperti saya, ada power plant maintenance, ada power plant engineering dan sebelumnya ada power plant project nah, itu dia yang seperti Pak Emil lah, seperti sekarang nah, di subsurface ada bidang tim geologi, geokimis, geofisik, drilling, reservoir dan uh, well testing tapi mungkin bisa ya, pembagian ini di beberapa tempat, tempat lain itu bisa beda-beda, tapi secara umum seperti inilah gitu. Jadi yang paling sering kita berkoordinasi ya teman-teman dari server engineer. Di itu kita kirim data gitu. Kita ngirim data karena real time data itu kita yang megang dari operation. Uh, sementara rata-rata teman-teman dari server ini, dia enggak standby di site selalu gitu kan. Nah, dia daily kita kirimkan dan sebisa mungkin kita berkoordinasi terus dengan tim subsurface biasanya kita ada weekly atau monthly in case ada urgent terkait perubahan ada perubahan misalkan info dari subsurface mereka selalu infokan kita jadi metode pengoperasian sumur bukaan sumur itu kita saling berkoordinasi jadi kita nggak bisa asal dari operation tim menganggap generator kita butuh segini megawatt segini gitu kan, menaikkan megawatt mana nih sumur yang harus kita naikkan untuk menaikkan flow misalkan gitu, bukaan valve yang mana sumur yang mana gitu, nggak bisa kita asal tentukan sumur A, sumur B, sumur C harus kita komunikasi dulu dengan subsurface. Ini PLN minta oh, full load. Nah sekarang kondisi kita konfigurasi bukan sumur seperti ini. Nah, biasanya subsurface, oh, karena kita ada concern di sini kamu mainin ini aja gitu, nggak boleh yang ini karena ada concern di sini seperti itu dia emang paling apa sangat kritikal dan krusial kalau kita tidak bisa berkoordinasi dengan baik antar surface facility team dan subsurface itu lanjut dulu, nanti kalau ada ini pak ya, ini sesi yang tadi teman-teman tanya nih ada di sesi geothermal Power plant problem and troubleshooting nah, ini Jadi, yang banyak nih ditanya tadi betul ah ini itu term power plant problem yang pernah ada dan banyak sebenarnya gitu jadi penurunan WHP atau WHP ini bisa teman-teman catat well head pressure sumur tekanan kepala sumur jadi di well head itu ada uh, sistem uh, apa pressure gasnya, nya nah, di sana terbaca berapa gitu. itu yang dilihat sebagai parameter utama juga ini menentukan uh, kondisi sumur itu bagus atau tidak. Nah, Graduing apa? Gradual lowering nah, itu pelan-pelan penurunan. Jadi penurunan pressure dari WHP itu pelan. Itu jadi masalah. Increase pun jadi masalah. Jadi jangan sangka malah pressure uh, well pressure naik itu jadi suatu uh, apa anugerah juga buat kita belum tentu. Gitu. Artinya lower Wp naik turun nih, ke entalpi. Jadi, entalpi dari oh, fluida itu naik. Nah biasanya, wp akan naik terus. Kalau turun, pelan-pelan. Nah, itu entalpi juga turun. Kalau secara entalpi, kita lihat naik itu bagus ya, belum tentu karena di sisi subsurface bisa jadi itu jelek. Gitu. Terus, tiba-tiba nih, kalau tadi gradual ini tiba-tiba penurunan tiba-tiba terus penuh kenaikan tiba-tiba, ah, ini banyak macam, kenapa bisa, gitu? tapi kalau paling sering ini jarang ya, di apa ada di lapangan tapi kalau terjadi pun, pertama bisa karena instrumen yang bermasalah, yang kedua bisa karena gempa bumi apa, atau disaster, gitu. di bawah bergejola kita nggak pernah tahu kan, karena emu subsurface itu bisa dibilang ya ilmu dukun juga itu yang di bawah nggak pernah kelihatan tahu ya kan kondisi ada di modelingnya juga seperti apa gitu. itu juga masalah tapi belum pernah lah tapi karena lowering atau increase ini sering kita lihat karena emang ada perubahan di reservoirnya terus lagging flow mah. ini kalau dua fasa alirannya itu akan rentan tapi ada ini juga troublesome-nya seperti apa Cooling water quality problem mah ini juga masalah terus low performance of turbine ini banyak macamnya masalahnya tapi uh, nanti kita coba bahas juga kenapa bisa low performance juga terus insufficient, injection well capacity nah, insufficient ini enggak ya cukup dari kapasitas misalkan awalnya kapasitasnya segini tiba-tiba turun atau awalnya kapasitasnya tetap injek, injek misalkan 50 kg per second biasanya tapi Malah brand yang untuk main nih naik gitu Awalnya dia 40 atau 50 Sekarang dia jadi 60 gitu. nah, Artinya nggak cukup juga nih gitu. Ada juga case seperti itu Nanti uh, kalau sempat kita bahas nih Kenapa apa yang harus dilakukan atau kenapa dia bisa seperti itu gitu. Malah ada juga yang kelebihan gitu brandnya yang uh, kurang nah, itu jadi masalah juga Injectionnya udah ditargetkan segini Malah dia enggak sesuai target, dia harusnya 50, dia cuma 20. Artinya kalau gitu bisa jadi masalah, tidak tersirkulasi itu tadi. Nah itu jadi masalah juga, jadi ada-ada aja yang masalahnya nanti. Nah, pipe erosion dan corrosion itu juga ada masalah. Tapi dari semua masalah ini, ini termasuk karena pertanyaan teman-teman tadi, yang paling sering kita temukan itu ini deh. Scaling, nah, ini scaling tadi di scaling ini atau ada juga deposition. tapi scaling ini yang paling sering. scaling atau deposition di power plant panas bumi itu macam-macam. tapi dari sekian macam macam itu ada tiga yang besar yang kita mineralnya itu yang sering ditemukan. pertama ada kalsit, kalsit scaling, CaCO3, CaO2, nah, itu Uh, sering ditemukan di mana ditemukannya, nanti kita bahas juga. Silika scaling, sekilas ya. silika scaling ini paling banyak dan paling sering ditanyakan juga. Dan kalau teman-teman di Jawa itu tahu Dieng, nah itulah surganya ilmu untuk belajar tentang scaling, karena uh, di Dieng itu. Reservoir temperaturnya tinggi, dia terpengaruh oleh temperatur juga ya, silika scaling. Karena silika semakin tinggi temperatur, makin terlarut gitu. Nah, ketika dia flash di surface facility, nah, di sana scaling mulai-mulai terbentuk. Karena di bawah dia temperatur di yang itu sampai di atas 300 derajat Nah, Kalau di atas 300 itu cenderungan nanti silika terlarut masih. Tapi ketika dia udah terflash ke atas, mulai-mulai dia temperatur turun nanti yang diserang adalah pipa-pipa di uh, surface facility ini hasilnya scaling yang banyak paling bermasalah dan di ini di Dieng itulah support deposit nah, ini salah satu juga teman-teman eh, ini juga scaling sama deposit itu ada yang sama, ada yang berbeda sebenarnya sergantung ini juga tapi dari artinya emang berbeda. Kalau itu keras, uh, atasi. Uh, scaling itu kerak atas sini, scaling kelenggak biasa keras teksturnya. Oke, okay, ini titik-titik yang sering ditemui, scaling atau deposition itu tadi. Pertama, di production well, nah, production well ini paling sering ditemui tadi, calcite, uh, sifatnya pada temperatur tinggi dia tidak. Uh, larut beda dengan silika nanti teman-teman dari kimia boleh koreksi juga kalau saya salah ya tapi paham-pahaman saya seperti itu dan di lapangan seperti itu juga karena jadi konsepnya pada saat di production well terutama yang tipes gitu. dan reservoirnya tinggi kayak di dieng tadinya di dieng sering mengalami calcite scaling ini juga, juga nanti ada namanya decline decline itu penurunan entalpi atau penurunan whp tadi Nanti kalsit itu pada saat temperatur tinggi tidak terlarut, tapi pada saat temperatur mulai-mulai turun dia mulai-mulai uh, jadi uh, nanti pada saat nah ini kenapa kalsit terbentuk? Flashing itu akan melepas CO2, 2 s dan lain-lain karena flashing itu nanti gas yang apa ringan sebenarnya akan lebih ke atas. Ketika brine yang terbentuk di dalam casing masih belum masih naik, nah, itu akan terjadinya scaling kalsit karena dia cenderung di pH yang basah, jadi di pH basah dia akan cenderung scaling ketika CO2 dan H2S itu lepas, ya, cenderung brand itu akan bersifat basah jadi teman-teman nanti itu harus challenge juga, banyak treatmentnya, kadang yang pernah saya tahu diinjek ke oil tubing ke dalam sumur tapi di sumur uh, yang saya tahu ya di dieng ya karena reservoir temperaturnya juga tinggi silika mungkin cuma terlalu bermasalah yang bermasalah di production sering tuh apa dari kalsit nah ini di pipeline pipeline ini saya gambarkan di sini kayak di jalur steam ya tapi sebenarnya nggak jalur steam ya brine, line, lain pokoknya pipeline lah uh, tubes line atau game fluid line nah itu jadi ada kemungkinan juga ada kemungkinan dari silika, silika terbentuk Terus, brain injection, nah, terutama brain injection system tadi ini injeksi ulang atau brand yang diinjeksi ulang ini potensinya sangat besar kalau kita tidak bisa memaintain quality dari brand itu sendiri Nah, apa saja quality yang harus di maintain biar uh, silika karena paling sering terjadi ini silika di brain injection system ini nah, itu apa yang harus kita maintain, nanti kita bahas apa yang harus di maintain Terus nggak mungkin itu kemungkinan juga di turbin dan kondensor gitu. Turbin ini ada kecil juga ada silika. Makanya itu di beberapa tempat ada blade wash system karena kalau sudah menumpuk biasanya blade blade awal itu akan membuat jalur uh, karena blade awal itu kan aliran masuk steam. Lama-lama steam yang kita butuhkan untuk menggerakkan megawatt yang sama semakin bertambah gitu flow-nya. Harusnya kan misalkan biasanya 100 kg/second per second untuk 100 MW misalkan. Sekarang nggak bisa lagi 120. Berarti itu udah jadi indikasi juga. Nah, ini ada namanya itu uh, turbine uh, chamber pressure. Itu kita pasang di turbine. Biasanya di turbine-turbine uh, parsumi itu dipasang ya mengetahui scaling tadi di dalam blade turbine. Dan kalau bentuk turbainnya sama ya dengan PLTU, tapi beberapa materialnya emang berbeda dan lebih kuat lah dibuat-buat. Dan khusus di bulat-bulat terakhir itu ada lapisan khusus yang saya tahu. Terus, cooling water system Cooling water system ini bukan scaling, tapi deposition. Ya, tadi itu support deposition, support deposit itu terbentuk dari uh, reaksi oksigen dengan sulfur H2S. Nah, nanti lebih detail kita coba jelaskan. Nah, dan condenser injection system ini juga ada sumber masalah nanti scaling atau deposition juga. Oke okay, ini uh, scaling di turbine atau steam piping atau uh, di ini ya dua sistem. Ini bukan di tempat saya, tapi saya dapat ini gambar di satu pembangkit listrik pas di New Zealand. Ini uh, apa? Uh, ini itu artikel dari Bapak Rebecca Lawson, Simon Addison. Nah, inilah salah satunya scaling yang terjadi di stationary blade dan di rotating blade. Itu sebagai jalur masuknya terhambat lama-lama ya tercecek dan bisa jadi flow nggak bisa lagi karena uh, nggak terlalu ngalir lagi. Akhirnya performa turbine menurun. Nah, ini dia, kenapa sih bisa terjadi gitu? Kan, nah, ini dia penyebabnya: ada kontaminan yang terbawa. Ya, kontaminan itu dari mana? Itu partikulat itu, ya, brand Kreweford, karena teman-teman harus pahami itu adalah steam yang digunakan oleh uh, apa pembangkit listrik selepas bumi di Indonesia, utamanya itu rata-rata jenisnya, dan sifatnya adalah saturated atau jenuh. Apa saturated? Jadi basah gitu, steam basah. Nah, ada kemungkinan emang brand creosfer kalau dari separator tadi pertama, nah, itu akan terjadinya kemungkinan uh, scaling terbawanya tadi. Jadi partikulat. Jadi kalau kita compare itu dengan kualitinya di PLTU steamnya, nggak ya, bisa karena ini steam kotor. Gitu. Jadi jauh lah beda kualitasnya. Gitu. Makanya blade-nya pun harus kualitasnya di atas blade-blade-nya PLTU ya, turbinnya PLTU. terus efeknya ya unstable power generation karena unstable ini kenapa? Karena emang dia enggak merata scaling-nya itu di blade turbin. Bisa jadi di sisi 90 derajat, 0 derajat gitu kan. Tapi di sisi lain masih bersih gitu. Karena emang kita enggak pernah tahu gitu. Terus lower power generation ya, tentu saja gitu karena Uh, Karena scaling ini membuat restricted flow terbatas ya awalnya bisa 100 sekarang 90 yang bisa lewat. <tuh> Akhirnya untuk membuat beban tuntutan dari PN tetap harus 80 kita mau menambah uh, flow atau daya tekan pressure inlet yang lebih tinggi gitu untuk memastikan flow yang sama. Akhirnya apa ya itu tadi kita jadi boros steam yang kita pakai lalu banyak, nah, itu efeknya juga. Nah, itu tadi, restrictive, steam flow juga. Nah, ini beberapa troubleshoot, sebenarnya banyak turbo ini yang inti-intinya aja gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini using atau menggunakan scrubbing water injection system. Nah, jadi air itu di kita injeksi. Nah, itu lewat apa? namanya ya, di spray ya di dalam ini. Nah, ini teman-teman uh, bisa lihat cyclone separator yang digunakan atau separator keluar steam. nah ini kan steam yang dihasilkan dari sini. biasanya uh, bottom apa outlet. ini ada teman-teman lihat drain pot, drain pot, kondensat drain pot ya. lebih besar biasanya dibanding yang di PRTU kalau teman-teman lihat ada juga, cuma ini lebih besar. Jadi gunanya ini untuk karena setiap pipa-pipa kan ada friction head loss ya. Nah, itu akan terjadi kondensat, nah, kalau kondensat dibiarkan, ini akan banyak menumpuk itu akan kita buang di drain pot, dan drain pot akan diarahkan ke steam trap di sini ada scrubbing line, nah, scrubbing tadi pakai air, di spray ke dalam ya, kenapa sih air dimasukkan, gitu? malah jadi kualitasnya buruk kan, ya, sebenarnya di PPP benar juga, gitu. tapi uh, Misalkan dari kemis melihat kualitas dari steam kita ini terlalu jelek, gitu. puritinya banyak, pengotornya banyak, kualitinya enggak bagus juga. Ini gitu. diperlukan scrubbing ini air diintroduce. Nah, ada proses namanya scrubber. Ini kalau saya bilang ya, ini scrubber ini sebagai pemisah aja, separator sebenarnya, tapi namanya proses scrubber. Itu di lainnya dari injection water sampai ke scrubber. Di, sini. di lainnya ini proses terjadinya scrubbing system. Jadi partikulat-partikulat yang dihasilkan oleh yang ada di dalam steam lain, diserap oleh air air tadi karena dia udah berat jadi dipisahkan secara uh, masa jenisnya uh, turun ke bawah nanti ujung-ujungnya diarahkan ke uh, <coughs> diarahkan ke steam trap juga nanti keluar ke flash special dan ke point. Nah ini ada demister demister nih ya, penyaring terakhir juga lah karena masih ada kemungkinan uh, balik, apa yang terbentuk. Nah, di terakhir juga kita pasang strainer. Ini konfigurasi yang umum ya di PLTP karena harus benar-benar karena PLTP uh, steam yang kotor tadi untuk antisipasi baru ke uh, turbin Dengan konfigurasi seperti ini pun ya kadang masih lolos gitu. Tapi alhamdulillah ya saat, kalau di beberapa tempatnya bagus treatmentnya ya nggak akan terjadi terlalu cepat mungkin agak lama nah ini ada tadi koneset pot, blood wash system, stroking valve nah, ini teman-teman ini kalau di PLTP atau yang hadir sini juga pernah ini suatu hal yang rutin malah ada yang setiap hari kita lakukan jadi stroking valve itu buka tutup valve ya karena silika atau scaling atau um, mineral yang terbawa tadi itu lumayan banyak kalau ada valve-valve valve yang typical isolation Apalagi, isolation close ya. Itu kalau nggak di-stroking, itu bisa jadi lengket. dan Lama-lama, kalau dia yang pakai motor, penggeraknya over touch. Kalau dia manual, ya nggak bisa digerakkan. manual bisa stemnya yang kena nanti, atau uh, karena disknya itu udah lengket gitu dengan pipa uh, yang di banyak body valve-nya. Uh, jadi, di kita tuh ada uh, untuk governor valve sama main stop valve itu di-stroking setiap minggu atau di beberapa tempat lain ada sekali dua minggu ada atau ada uh, sekali sebulan intinya harus di stroking buka tutup untuk mencegah tadi itu lengket misalkan main stop falaf ya, itu dibuka tutup sekali seminggu kalau di sini agar kalau dia butuh trip ya dia harus tutup gitu jangan jangan jangan sampai dia udah proteksi jalan harus ditripkan karena lengket tadi Main stop valve-nya nggak gerak, nah, itu jadi masalah besar. Nah, itu makanya setiap beberapa kali harus di stroking Jadi, salah satu troubleshoot nah, sebenarnya ada lagi. trouleshoot mungkin ini yang sebagian besar sudah kita lakukan, nah, main efektif nah, ini di brand injection system, brand injection. Nah, ini teman-teman tadi, yang nanya juga nih. Ini bentukannya seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat, -teman nggak bisa menyimpulkan sendiri, kan? Ujiannya masalahnya nanti flow gak akan sesuai harapan itu karena awalnya pipa 8 inci, misalkan Jadi tiba-tiba udah kalau kita lihat udah 6 inci, 4 inci aja lagi kan? Gitu. Tahu sebelumnya pipanya udah pipa 12 inci gitu. Tahu-tahu flownya gak dapat lagi. Wah oh, di dalamnya udah scaling. Eh ya, uh, Pak Anggi bisa saya potong? Ya silakan Pak. Nah, terkait dengan Pertanyaan beberapa teman-teman tadi ada dari Pak Arga, dari Pak Yuda yang terkait uh, silika ini. Dan, uh, apakah ada treatment khusus untuk menjaga supaya tidak terjadi scaling ini, Pak? Ah Itu betul tanya. Pak. Intinya okay, gitu. Terima Pak. Ya, oke okay, kita lanjut. ini Nanti uh, ada di bawah ini langsung dijelaskan. Oke. Okay. Konsentrasi silika ditemukan di injection system biasanya si moving scale ini beberapa tempat di dia itu ada tiap bentar pipa dipotong ya untuk mengganti pipa yang baru kalau enggak ya banyak masalah tadi itu nah, terbaru nya maintain nah ini dia apa yang harus kita lakukan gitu yang sampai saya tahu di sini jadi yang saya tahu ya mungkin kalau teman-temannya teman, -teman yang di sini ada yang cara lain atau apa, banyak ini yang untuk menjaga atau mencegah kalau mengatasi beda lagi ya ini untuk mencegah kalau kita hot injectionnya injeksi panas gitu kan brain injection itu maintain temperaturnya di atas CK saturation injeksi, nah, jadi index Silika satu resim indeks itu di atas satu, karena nanti itu temperaturnya berapa gitu kan? Itu kalau di SSI-nya itu 120 derajat Celsius, kalau itu terlalu nih relatif kalau kita harusnya lebih aman itu di atas temperatur itu. Apa hubungannya gitu? Kan? Nah dari grafik di bawah teman-teman bisa cek semakin tinggi temperatur silika konsentrasi semakin tinggi, artinya kelarutan silika semakin tinggi. Kita harapkan silika itu di surface facility masih tinggi. temperaturnya kita jaga. Nah, itu temperatur lumayan tinggi ya, semakin tinggi silika karena yang kita harapkan terlarut gitu. Karena kita, nanti ketika kita injeksi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah semakin dia di injeksi ke semakin dalam itu semakin temperatur mulai-mulai akan diinjeksi memang itu kan semakin panas karena dia udah nanti di batang dan mendekati ke reservoir juga. Nah, itu semakin panas. Nah, ketika dia semakin panas, ya semakin terlalu lagi gitu. Karena yang sering itu adalah di dekat kepala sumur sampai beberapa meter kedalaman Kalau itu tidak terjaga, itu bisa scaling. Nah, makanya, temperatur dijaga. Misalkan nih, temperatur udah nggak bisa dijaga. Dia di atas 70 derajat atau dekat masih dekat SSI 120 derajat. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa meminta, misalkan temperatur kita masih mendekati ke 120 tadi. Misalkan. Injection temperaturnya 130 gitu. nah, itu masih terlalu dekat dengan SSI. Injeksian masih akan tinggi untuk terjadinya scaling gitu. Nah, kita injekkan apa lower pH. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih salah satunya uh, kurva temperatur. Jadi kalau kita lihat kurva temperatur ini uh, di pH dan solubility of amorphous. Nah, ini amorphous silica ini yang paling sering ditemukan di surface facility. Tapi kalau yang di s itu, itu course. Nah, nanti teman-teman bisa yang lebih kompeten ya, tanya apa karakter-karakternya gitu. Tapi kita lebih jelaskan hubungannya kelarutan dengan pH. Sebenarnya pH ini enggak melarutkan secara langsung, tapi lebih ke ikatan polimer. Kalau orang-orang tekniknya paham. Jadi co si 2 itu ada ikatan polimernya. Ketika pH semakin dari grafik ini semakin turun, akan membuat ikatannya semakin renggang atau semakin lemah kata polimeran. Jadi polimerisasi dari pH silika kita jaga di sini kalau menggunakan pH. Nah, kalau teman-teman yang di common praktis yang dilakukan di lapangan, itu biasanya kita buat dia asam brine itu. Nah, ini lower pH by injecting strong acid atau biasanya yang paling sering dipakai itu sulfurit acid. Tapi di beberapa case saya pernah dengan juga pakai HCl 10 Nah, itu kita lebih milih dia ke asam. Jadi nah, teman-teman bisa lihatnya, kenapa asam Kenapa nggak ke basa? Gitu. Padahal kalau kita ke basa lebih cepat dan kayaknya lebih ekonomis gitu kan, Gak terlalu banyak uh, asam dan efeknya langsung terasa drastis. Nah, jadi oh, untuk menjawab ini ya karena itu tadi silika itu salah satu penyebab scaling masih ada mineral-mineral lain yang terkandung di brain itu. Nah. Kecenderungan bren-bren lain seperti kalsit tadi masih terbawa segala macam. Kalau kita buat basa injek caustic misalkan, malah nanti yang terjadi kalsit scaling atau mineral-mineral lain yang magnesium scaling segala macam. Nah, makanya kita injek uh, asam agar dia lebih ke sini, Jadi penambahan uh, pelepasan ikatan polimer atau gampangannya kelarutan. Larutannya akan semakin tinggi tapi pelan dengan injek uh, asam ya saya tahu tuh di Sarula karena brand ya apa steamnya Sarula itu dia pakai back pressure masih dipakai untuk pemanas ya. terus dia brandnya juga ada yang dipakai untuk sistem uh, binary nah, untuk di selanjutnya sering scaling mereka injek asam tuh di sana biar uh, mengurangi scaling tadi jadi gitu teman-teman apa enggak bahasa ya tadi itu karena masih ada mineral lain yang berpotensi menjauhkan scaling jadi ba lebih banyak masalah nanti makanya dipilih ke asam jadi lebih banyak tapi asam ini juga efeknya lumayan juga nanti bisa korosi tapi berapa kadarnya yang asamnya dijaga juga jadi kita panggil dulu Pak Anggi nah, mungkin terjawab kali ya dari Pak Arga Pak Yuda gimana Pak Arga Pak Yuda uh, Pak Yuda saya panggil sudah terjawab pertanyaannya dari penjelasan oh. Pak Anggi uh, sudah cukup jelas Pak ya lo uh, oke okay. Intinya pH sama temperatur yang paling common, kita jaga Oke okay, pak. Uh, tadi, izin bertanya lagi pak. Uh, silakan pak, yuda silakan pak. Itu kan tadi kan Pak Agi menjelaskan bahwasanya ada cold injection dan cold injection. Nah di sini uh, apakah ada beda perlakuan pak terhadap scaling it tersebut dalam keadaan panas maupun keadaan dingin tadi? Oke. Okay. Nah. Terima kasih pak sebelumnya. Mungkin langsung saja karena masih di sesi ini ya. Nah kalau cold injection, di beberapa case ada yang memilih cold injection karena kalau dia treatment pakai apa, uh, temperatur masih terlalu tinggi dan uh, atau pH-nya juga chemical yang dibutuhkan banyak misalnya, nggak ekonomis lah. Dia kan cost estimation, ada yang lebih memilih cold injection, atau so, dia Dilarutkan dulu, eh sorry, diendapkan dulu. Jadi, karena kalau temperaturnya dingin, teman-teman bisa lihat di sini, semakin dia gampang, silika itu atau terjadinya uh, settling atau mengendap nah, di beberapa tempat, ada istilah labirin. Jadi, dia dibelok-belokkan dulu di, di, di Dieng, contohnya ya, oleh injection itu, dibelok-belokkan agar selama proses itu uh, dia. Perjalanan dia menuju ke nanti ditampung di pond, nah, di, sampai dia di pond itu. Silika itu mengendap. Harapannya nanti bagian dari brain yang tersisa itu tadi udah jauh turun kandungan silikanya. Nah, nanti baru diinjeksikan, dipompakan, kayak pompa injeksi. Nah, jadi ada beberapa case seperti itu, atau kondensat yang dihasilkan masih mengandung banyak silika, ya. Dia dibawakan dulu ke PON Nanti ada istilahnya, nanti berbeda uh, beda istilah di tempat-tempat, tapi intinya satu pon untuk mengendapkan satu pon di overflownya itu akan uh, air yang lebih murni dari endapan. Nah nanti itu baru yang diinjeksikan dan lebih aman, karena nanti akan juga ada tim kemis yang ngambil sampel, oh silikanya batasannya sudah aman, jadi di pon itu di, baru diinjeksikan. Seperti itu Jadi beberapa case seperti itu Mas sudah Oke, okay, baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas Pak. Ay, terima kasih banyak Pak Yuda. sama oh, Ya, ini uh, sangat filosofis sekali ini ya. Jadi teman-teman kalau penjelasan dari Pak Anggi tadi memang sangat luar uh, biasa ya. Karena uh, sidika scaling ini memang sangat uh, banyak terjadi nah salah satu cara uh, uh, untuk pencegahan terjadi scaling itu ya seperti Pak Anggi jelaskan tadi ada pH kemudian pemilihan temperatur ya, desain ya kalau kita desain itu mesti kita consider fasilitas apa aja yang perlu kita uh, uh, desain kemudian uh, desain temperature buat uh, fasilitas kita mesti kita sesuaikan dengan uh, tabel yang dari Pak Anggi tadi ini sudah Oh, sangat uh, bermanfaat sekali, ya. tuh. Jadi teman-teman yang fresh graduate yang mau berkesimpung dunia geothermal. Jadi, nanti ketika masuk geothermal, jangan kaget. Nanti ada scaling, ada silica indeks, saturation indeks, ya. Jadi, uh, itu uh, harus dipelajari lebih lanjut dan dipahami supaya kita bisa uh, mendesain suatu peralatan. Uh, lifetime-nya bisa panjang gitu ya kira-kira. Mungkin kita lanjut pertanyaan lagi Pak Anggi ya, banyak pertanyaan. Oke okay, silakan. Nih ya. teman-teman semangat nih yang bertanya nih, berdiskusi malam ini mengenai uh, power plan di gitu, hotel ini ya. Ini dari Pak Pak Galang Prabu, boleh saya panggil Pak Galang, silakan open mind. Pak Galang. Baik Pak Emil. Silakan perkenalkan diri Pak Galang dari mana? Saya okay, mahasiswa teknik mesin dari Universitas Hijamada di tahun terakhir Pak. Oke dari Mada. Silakan Pak Galang. Tanya. Untuk penggunaan berbasis tim power yang tadi Pak Anggi uh, berbasis signifikannya ya Pak penambahan power yang dihasilkan jika dibandingkan berbasis saja Pak. Terima kasih. Gimana ya, Pak? Ini kurang jelas ya nah, Pertanyaannya, boleh diulang, Pak Galang? terputus untuk penggunaan team power plan yang tadi Pak Anggi jelaskan uh, seberapa signifikan penambahan power jika dibandingkan menggunakan silver saja. Oke okay. terima kasih Mas Galang. Mungkin saya coba jam ke slide Oh bisa ini. Oke okay, mungkin lebih enak saya tapi uh, Oke okay. tadi terkait double flash ya Mas Gelang Jadi seberapa signifikan penambahan power? Ini sebenarnya jawabannya bisa macam-macam gitu ya tergantung quality entalpi yang dimiliki oleh uh, fluida ini tadi. Berapa sih sisa brand entalpi tadi? Gitu. Ini bisa kita hitung. Uh, yang mempengaruhi kan nanti uh, ke power itu nanti entalpi flu nya berapa kan gitu steam yang dihasilkan nah, ini, kita, ini aja. jadi misalkan ini gitu di sini kita lihat nanti uh, brine nya kita mau injeksikan lagi karena kalau kita hitung teoritis dari quality entalpi nya masih tinggi dan flu nya masih lumayan banyak ya nanti dia uh, hasilkan steam semisal sebesar uh, 10, 10 kg per second dengan uh, tekanan yang lebih rendah misalkan paling gampang di tempat saya lah, dari 8 bar ke 4 bar gauge misalkan, 8 bar ke 4 bar gauge kan flashing itu cuma nambah uh, nggak terlalu banyak karena Temperaturnya sekitar 179 tapi segitu flow dapat 3 kg per second. Nah, itu kita konversikan lagi ke turbin berapa misalkan cuma nambah 1 mega atau ada yang 0,5 mega gitu. Tapi sebenarnya uh, efektif enggak efektif tergantung yaitu harus dihitung banget berapa dia bisa menghasilkan. Karena uh, kalau di tempat saya saya lihat itu lebih ke karakter sumurnya kenapa dia di Uh, pakai sistem double flash karena memang dia dual karakter uh, pressure ada high pressure sama low pressure dari sumurnya nah dari uh, sumurnya low pressure tadi itu karena daripada brandnya langsung diinjeksikan dengan brand yang tinggi temper apa tekanan tinggi ya coba diambil berapa flashnya ya dapat dari flownya sekitar 90 Cuma dapat 3 kg menjadi steam gitu kan ini gitu. Atau 3 sampai 8 kg lah nah, nanti digabungkan dengan uh, Dari sumur yang LP tadi Tidak dapatlah Baru diintroduce ke turbine Jadi bisa macam-macam berapa yang dapat megawattnya itu ya Tergantung Tapi ya itu pasti perhitungannya pas Harus ekonomis Minimal ya kayak tempat saya itu bisa dapat Tambahan uh, 1-3 sampai 3 megawatt gitu tapi bisa be bisa berubah ubah nanti, Mas uh, siapa tadi yang nanya? Galang. Nah, Mas, Galang. Ya. Mas Galang. Jadi sumur di bawah itu nggak pernah ada yang tahu itu perubahan Ketika itu berubah, production karakteristik yang awalnya entalpinya tinggi tiba-tiba rendah. Gitu. Nah, itu bisa lebih banyak karena brand yang dihasilkan lebih banyak. Atau dia malah karakter dari reservoir itu berubah menjadi steam cap, steam aja di bawah itu. Nah itu entalpi tinggi. Brain yang dihasilkan udah nggak ada lagi, yang ada yang di flashing lagi gitu. Biasanya separator itu ada levelnya, ini sekarang levelnya bisa dibilang ada atau limit di bawah sekali gitu. Bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, bisa beda beda nanti. Malah bisa nanti awalnya single flash, wah brain yang dihasilkan sekarang makin tinggi gitu kan. Kalau kita injeksikan langsung, ya, emang eman, mending kita coba flash sekali lagi dapat segini gitu. Karena tahun ke tahun bisa berubah ubah gitu. Karena reservoir di bawah itu nggak ada yang bisa menebak, kayak PLTU ya, kita bisa kontrol berapa steam yang kita inginkan, berapa air yang kita butuhkan, ini di bawah itu nggak ada yang tahu bisa saja lebih banyak, bisa lebih sedikit Jadi gitu, bisa saja single flash sekarang, lima tahun lagi, double flash karena brand yang kan lebih banyak Oke, okay. saya kira anda... ini dari Pak Anggi, gimana Pak Galang? Saya kira yes. tadi jawaban Pak Anggi sudah uh, jelas sekali, bergantung pada entalpi yang ada ya, temperatur sama floretnya ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Jadi nanti bisa dicek cek tuh tabel-tabel ininya ya, tabel-tabel eh, termodidamika-nya ya. Uh, ya, jadi bisa dihitung berapa megawatt, bisa dihasilkan variasi-variasi, bisa 5 megawatt, bisa 4 megawatt, tergantung dari floret sama NLP ya. kemudian kita lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya Pak Anggi ya hmm, ini agak bukan operation best practice sebenarnya, ini lebih ke desain ya pertanyaan Pak Rahmat ini ya pertanyaannya, oh, boleh Pak Rahmat, open mic? tidak uh, menjawab ya mungkin ini coba baca aja apakah ada hitung-hitungan atmospheric flash tank atau AFIT saat well steam well steam dibuka dan diketahui nilai panasnya atau entalpi ini hitung ya, ya hitungannya menjauh. tentu ada ya mechanical engineer hitungannya tentu ada ya ini lebih ke desain ini ya <tutuk> Ini lebih ke desain ya, pertanyaan Pak Rahmat ini. E, itu hitungannya tentu ada, jadi dihitung e, apa namanya, dia kan ada karakter sumurnya seperti apa, ya, entalpi, pressure, temperatur, dengan flow rate-nya, di ya. Kemudian kan dia flashing ya, flashing di AFT. Nah, di, untuk mendesain sebuah AFT, Atmospheric Flash Tank, nasi brine atau atau uh, kondensat yang terjadi akibat flashing itu tidak boleh tumpah ke lingkungan. Nah dihitunglah uh, apa, uh, masa jenisnya ya. Jadi itu ada tabel ininya. Kalau dijelaskan di sini tentu uh, di luar konteks dari ini kita tentu ini lebih ke desain pak. Ya, ada tabel Tabel apa namanya? Tabelnya ada di, itu heating ventilation ya, itu ada. Kalau mau lebih detail nanti bisa Japri, saya jelaskan. Karena malam ini kita topiknya tentang best practice operation itu Pak eh uh, Pertanyaan berikutnya dari Pak Piki, bisa open mic Pak Piki. Dari PLTU Belitung ini Pak Piki, Pak Piki. Ah, ini sudah bertanya Pak Anggi siklus ranking pada geothermal power plant seperti apa? Penjelasannya gitu Pak. Uh, sebenarnya kalau pernah ada yang baca The People ya. Pernah yeah. baca itu ada siklus rankingnya. Uh, dia nggak plus yang misalkan dari PLTU itu kan turbin, kondenser, pompa, terus boiler system balik lagi seperti itu ya. Jadi kalau di sini uh, semi close loop dibuat. Jadi kalau kita lihat di PH diagram dari sumur produksi itu masuk ke turbin misalkan, langsung ke kondenser, terus diinjeksi lagi. Tapi nanti pas uh, di kalau saya tampilkan nanti lebih enak sih penjelasannya, cuma uh, hampir sama dengan PLTU tapi ada perbedaan, dia nggak full-close loop seperti PLTU. Yeah, yeah. Tapi yeah, yeah. Nih, ada pH diagramnya lebih enak dilihat nanti, jadi pH diagram itulah bagaimana, dia ke separator dilihat juga seperti apa prosesnya. Isobar kan, saya mm -hmm. ingat lagi ada Isobar, Iso Betul, betul sekali, ya, intinya bedanya ini ya kalau geothermal itu lebih banyak kan jenuh ya Ya steam yang dipakai dia enggak super heated, tapi steam basah atau steam saturated Campuran steam Campuran lah ya Campuran. Campuran Jadi kalau ketika dia turun temperatur sedikit ya semakin gampang Jadi salah satu di critical diga di operation geothermal power plant ini karena steam jenuh steam apa satriti tadi pressure sangat oh, dan, apa benar-benar harus dijaga gitu. karena penurunan pressure sedikit akan menurunkan temperatur juga dan menurunkan temperatur akan gampang terbentuk uh, kondensat di panjang jalur pipa jadi sebika, sebisa mungkin dari kita itu ya semaksimal pressurnya yang bisa diterima oleh turbin gitu desainnya segini ya kalau bisa mendekati desainnya untuk ini jangan sampai rendah kalau rendah ya makanya itu akan bahaya nanti. Sila. Oh, oh lo jelas, PSTNK buat pustu serviskan masih. Yeah, surat jalan nih. Tolong di ada. Nih. Oke Pak Emil. Oke okay, Pak Emil. Halo. cuma di pada filosofinya beda sedikit ya geothermal dengan ini ya dengan yeah, yeah, yeah, yeah. Gak terlalu nah, jauh beda secara konsep nah, ya, ada oh ya yeah, sedikit perbedaan tapi lebih nggak bisa dijelaskan karena panjang juga sih mm -hmm. kalau teman-teman pengen tahu lebih itu ya baca tuh bukunya geothermal power plant run the people eh geothermal sistem the people banyak bukunya itu di, bisa di download Betul. Free download di Google lu banyak banget. Eh uh, jadi intinya satu jenuh, satu lagi uh, ada superheated ya, gitu ya. Kalau yang di PLTU ya. Nah, hanya jenuh campuran ya. Campuran kalau dia ada separatornya di situ. Ya, kalau separator PLTU. Eh ya. uh, Pak Ramadani bisa open mic? Oh ya untuk ya ya saya, untuk itu itu exchanger yang dipakai hello? di ya halo sudah terdengar pak? Ya. Yeah. Ya untuk itu exchanger pak yang dipakai di PLTP apa jenis apa ya? Oke okay, exchanger di, di PLTP itu ada. Uh, fungsinya secara fungsi ada kondenser, ada HE biasa. Itu kalau kondenser ada yang paling ya unik dibanding apa? Ya direct contact condenser bukan surface condenser. Yang biasanya kalau di Indonesia ini digunakan untuk apa? PLTU ya. Kalau saya oh, selain tube, ya itu common biasanya di apa? Binary, power plant, PLTP itu, itu untuk dua fluida, pertama fluida organik yang tadi ada, misalkan hidrokarbon, di apa, di selnya, lewat untuk brine itu pakai selanjut biasa. Nah, khusus dari kontak tadi, kondenser, sedikit saya coba jelaskan kenapa salah satunya kita pakai direct contact, efisiensinya lebih besar. Terus, kondensat yang dihasilkan juga tidak diperlukan atau kualitasnya tidak perlu dijaga lagi. Jadi karena kualitas tidak perlu dijaga lagi, ya lebih mending kita pakai daerah kontek yang efisiennya pindah panasnya lebih bagus. Terus, daerah kontek juga tidak terlalu bagus kalau dia terlalu besar ya, untuk pembangkit yang terlalu besar. Jadi dia salah satu kekurangannya juga dia terbatas dan kapasitas. Uh, terus juga kenapa direct contact ya itulah hal yang paling penting itu di sana tadi, tapi efisien, efisiensi bagus. Jadi atau cooling tower nah cooling tower juga dari contact juga itu mm -hmm. satu HE juga yang digunakan selebihnya selain cup generator air cooler selain juga. Mm -hmm. yeah. Wah, ini Pak Anggi ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya ya, tapi waktu kita sangat singkat ya Pak Anggi ya. Teman-teman <laughs> sangat, sangat semangat sekali bertanya nih. Saya scrolling ke bawah nih banyak pertanyaan nih. <laughs> Nanti mungkin ada waktu kita, ada ya, uh, next session mungkin next month, or kapan kita bisa lanjut lagi ya. Teman-teman banyak bertanya nih, mau berdiskusi malam ini, coba. Kita gendakan satu setengah jam, tidak terasa waktu ini, belum nah, ini terus ya. Uh, Oke, okay, nanti uh, diselesaikan dulu sama Pak Anggi presentasinya. Kalau masih ada waktu nanti kita akan lanjut beri itu Oke, okay, mungkin ini deket lagi slide sih, nggak terlalu banyak lagi. Oke. Okay. Dua, dua slide lagi Oke. Okay. Oke, okay. ini berapa menit lagi Pak Emil, kalau boleh tahu? Benarnya, sudah hingga satu menit lagi, jam 9 nih. Oke, okay, oke okay. okay, paling dua slide lagi nih, okay, kita okay. Coba ini karena emang ini juga ya, waktu ah, ini ada deposition uh, cooling water. Sorry, ah, ini. jadi deposit ini terbentuk dari reaksi antara hidrogen login sulfid, supit, atau H2S yang ada di steam yang terbawa. Karena kalau teman-teman tahu, di separator itu dipisahkan. Kalau brain itu cenderung nanti ph-nya lebih tinggi dibanding steam karena steam itu membawa nanti ikan terbawa co2 terus co2 juga ada h2s nah, itu akan membuat kenapa steam kondensat itu lebih asam ph-nya bisa sampai 4 dan segala macamnya nah h2s yang terbawa sampai ke uh, turbin dan nanti dikondensasi di mana apa di kodencer, itu kan cooling waternya itu dari uh, cooling tower dan membawa oksigen dan reaksi ini akan membuat adanya supit deposit atau support deposit yang akan menjadi masalah kalau dibiarkan lama dan tidak diselesaikan akan membuat restricted flow di line pipa akan semakin tebal depositnya, Nah untuk itu Salah satu troubleshoot yang pernah dilakukan injek sulfur dispersan. Fungsinya sulfur dispersan ini untuk membuat deposit sulfur itu ter, terus terlarut gitu. Nanti kalau udah terlarut, nanti dia pelan-pelan dibuang ke uh, blowdown atau sistem injection lain kita. Jadi pelan-pelan nanti dibuang lagi ke sumur. Terus ada injek beset. Kenapa beset perlu diinjek? Ada namanya namanya puret ya kalau nama dagangnya. Jadi di dalam dasarnya uh, apa basin cooling tower itu ada namanya uh, mikroorganisme atau bakteri yang uh, disebut sulfur metabolizing bakteria. Jadi di dasar itu kalau kita sensor apa untuk pengukur pH, semakin dasar semakin asam. Kenapa asam ya? Karena bakteri itu semakin berkembang dia. Bakteri yang bersifat nanti akan menghasilkan H2SO4 yang sifatnya asam. Nah, itu kita perlu injek biocide untuk membunuh bakteri itu supaya tidak berkembang. Karena efek uh, bakteri itu nanti akan membuat uh, konsumsi, kaustik, karena pH di sistem cooling water system itu dijaga agar mencegah korosi dan erosi. Karena juga di dalam sistem itu, walaupun sudah di uh, piping lainnya itu sudah FRP atau stainless, ya, sistem dari casing injeksi kita itu masih karbon steel akan ya, berbahaya kalau pH-nya enggak terjaga. Nah, untuk menjaga pH kita injek caustic, caustic akan nanti semakin banyak karena sulfur metabolisme yang membentuk bakteri tadi di bawah menjadi h 2 Terus ada water jet cleaning gitu kan, water jet cleaning itu waktu shutdown nah, itu kita lakukan. Terus erosion corrosion. Nah, ini dia. nah ini strainer kalau di sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat strainer dari steam trap. Itu yang paling sering terjadi, karena akan kalau di PLTU biasanya yang sering maaf, apa kecenderungannya lebih ke passing masalah dari steam trap. Kalau di PLTP, karena steamnya kotor tadi dan sifatnya asam juga, akan mengkis dari karbon steel pipe. Nah, itu nanti akan terbawa sampai ke steam trap. Nah, itu lama-lama jadi cloud atau tersumbat. Kalau tidak di rutin, jadi di sini kita akan ada rutin maintenance akan melakukan PM. Untuk membongkar. Kalau tidak dilakukan ya kondensat akan terbawa sampai ke tubing dan itu lebih parah lagi dan fatal akibatnya. Terus install equipment with corrosion resistant, inject caustic, strong base solution, nah itu macam-macam troubleshootingnya. Oh, mungkin itu saja. Ini nggak perlu saya, apa karena udah waktu juga ya, jadi nggak bisa saya jelaskan. Jadi cukup dulu itu uh, Pak Emil. Terima kasih banyak sudah diberikan waktu dan segala macamnya. Saya kembalikan uh. ke Pak Emil. Oke, okay, terima kasih banyak sekali Pak Anggi yang sudah sering ilmu dan pengalamannya yang sangat luar biasa, praktis di lapangannya. Hmm, ya, sangat worth it sekali sharingnya. Dan saya mohon maaf pada teman-teman yang sudah bertanya, tapi tidak bisa kita diskusi dan kita bahas. Uh, mungkin nanti kita... Yang tidak bisa kita jawab kita kalau ada waktu dari panggil lagi jadi kita bisa arrange lagi untuk adakan sharing session berikutnya. Ya tidak terasa sudah satu setengah jam berdiskusi mengenai best practice ya, memang betul-betul best practice yang kita bahas malam ini tentang uh, panas bumi. Dan tidak sesimpel yang kita bayangkan untuk pengoperasian panas bumi ini, karena yang kita kontrol adalah uh, alam ya, uh, subsurface yang tidak kita ketahui secara eksak, secara pasti berapa uh, resource yang ada kita gunakan untuk membangkitkan energi listrik. Jadi, uh, ya, mohon maaf sebelumnya. Uh, malam ini kita akhiri uh, acara sharing session di Engineering Talk ya. uh, bersama Ethos Energy Continuous Learning dan tetap uh, follow uh, Ethos Energy Continuous Learning karena kita akan membahas topik-topik uh, tentang keteknikan yang lain uh, di uh, sharing session berikutnya Ya yeah, Sayang sekali, waktu kita sudah habis uh, Silakan uh, tunggu acara session kita berikutnya. Dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih buat Pak Anggi yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya buat kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman terutama yang fresh graduate dan calon-calon insinyur di Indonesia maupun teman-teman yang sudah profesional yang mau tahu dan uh, request tentang uh, panas bumi. Uh, akhir kata, saya sudahi, uh, alhamdulillah, kita tutup. Uh, Assalamualaikum, warahmatullahi oh, ya. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, silakan, Selalu etos energi.